you <laughs> be dan materi aku dan dengan Nabi harun alaihi salam nah sebelum ini, kita kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar nah, I mm don't -hmm. Harun adalah orang yang bicaranya sangat fasih Sehingga um, Musa berdoa kepada Allah Sejujurnya Lepasat Untuk menjadikan Nabi Harun sebagai temannya Dalam Berbaba Nah, ketika Nabi Harun anda Nabi Yusuf Untuk melepaskan Bani Iswati Dari perbudakan. dan tujuannya kepada raja fil al. nah siapa kan raja fil itu Zina atau burung Nabi Musa. Kembali Israel kembali, kembali menyembah berhala. Maka ketika Nabi Musa kembali Nabi Musa mendapatkan kaumnya kembali menyembah berhala. Sehingga Nabi Musa marah kepada Nabi Harun karena Nabi Musa menganggap bahwa Nabi Harun membiarkan kaumnya tetapi dengan Tenang Nabi Musa uh, Menceritakan Nabi Musa meninggalkan Bani Israel pergi ke Gunung Sinai Menerima Wahyu Maka dimanfaatkanlah Oleh seorang yang bernama Sahiri Dia mendekati Bani Israel Dengan membawa itu sapi emas yang nampaknya atau rasa uh, itu seperti uh, sapi hidup sehingga uh, Bani Israil kembali mana apa kembali menyumpah berhala maka uh, ketika Nabi Musa kembali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 Nabi Musa sehingga Nabi Musa mengusir Samir. Nah, itulah uh, kisah Nabi Nabi Harun yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Harun adalah seorang nabi yang sangat sabar, tidak keras kepala, dan uh, tidak mudah emosi. Kakak saya ya Elsa di mana